Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang aplikasi Shopee yang error dan muncul tulisan Ups halaman sedang dalam perbaikan mohon tunggu sebentar Nah oke teman-teman beberapa hari ini banyak pengguna Shopee yang mengeluhkan aplikasinya error dan tidak bisa dibuka Termasuk hal tersebut dialami oleh saya sendiri teman-teman dan untuk penyebabnya sendiri, menurut saya bukan karena kesalahan kita sebagai pengguna ataupun karena jaringan internet kita yang kurang stabil. Karena saat kita menggunakan jaringan internet yang stabil pun, aplikasi itu masih tetap saja tidak bisa dibuka. Sementara itu, untuk penyebab pasti kenapa aplikasi Shopee mengalami error dan tidak bisa dibuka, masih belum diketahui untuk penyebabnya sampai sekarang. Dan dari pihak Shopee-nya juga telah mengkonfirmasi bahwa tengah terjadi kendala dalam sistem Shopee dan sudah dalam pengecekan. Itu berarti kita hanya tinggal menunggu saja sampai masalah tersebut bisa diatasi oleh pihak shopee. tetapi jangan khawatir kita masih bisa mengatasi hal tersebut dengan beberapa cara Beberapa cara itu diantara lain, yang pertama dengan menghapus cache, kemudian menghapus data aplikasi, ataupun meng-uninstall aplikasi Shopee itu sendiri. Dan untuk video tutorialnya sudah saya upload di video sebelumnya, silahkan teman-teman bisa cek saja. Dan cara tersebut memang work it untuk beberapa pengguna. Tetapi masih banyak pengguna lain, walaupun sudah melakukan hal tersebut, tetap saja masalahnya belum teratasi lalu bagaimana caranya untuk teman-teman yang belum bisa mengatasi hal tersebut walaupun sudah beberapa cara dilakukan Apalagi kalau misalkan kita memiliki keperluan di Shopee itu sendiri Contohnya kita ingin check out produk atau bahkan kita punya toko di Shopee itu Nah apa yang harus kita lakukan? Nah oke okay, teman-teman sementara aplikasi Shopee nya belum bisa dibuka Kita bisa mengakses Shopee itu melalui Shopee website Yaitu dengan masuk ke browser seperti ini Kemudian di sini kita tulisan shopee.co.id seperti ini Nah mengakses Shopee melalui web ini akan lebih mudah kalau misalkan teman-teman menggunakan perangkat PC ataupun laptop Tetapi di sini saya menggunakan perangkat Android teman-teman Nah kalau misalkan sudah terbuka seperti ini Kemudian di sini kita langsung loginkan saja. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk login. Salah satunya kita bisa menggunakan nomor handphone untuk login ataupun menggunakan akun Google teman-teman. Saya contohkan di sini menggunakan nomor handphone untuk login. Oke, di sini Shopee akan mengirimkan verifikasi ke nomor kita. Oke, kalau misalkan kode verifikasinya sudah kita dapatkan, kita bisa langsung klik berikutnya seperti ini. Lalu untuk teman-teman yang ingin berbelanja di Shopee, teman-teman tinggal mencari produknya saja, kemudian check out seperti biasa saat kita menggunakan aplikasi Shopee. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Nah, jadi untuk proses check out-nya sama saja dengan di aplikasi Shopee teman-teman. Hanya saja untuk kekurangannya pada web Shopee ini, kita tidak bisa menggunakan Shopee PayLater, tetapi di sini masih bisa menggunakan akulaku dan yang lainnya. Nah, itu tadi kalau misalkan teman-teman ingin berbelanja di aplikasi Shopee via website teman-teman. Kemudian, kalau misalkan teman-teman memiliki toko Shopee yang harus dikelola, nah, teman-teman bisa langsung saja merubah halaman ini menjadi situs desktop seperti ini. Dan untuk teman-teman yang membukanya melalui PC ataupun laptop, jadi tidak perlu diubah menjadi situs desktop lagi. Oke, di sini kita bisa masuk ke Seller Center yang ada di pojok kiri atas seperti ini, teman-teman. Kita disini langsung klik saja seller centernya Nah di sini kita sudah bisa mengelola toko shopee kita Bisa menambahkan produk ataupun yang lainnya Nah oke teman-teman mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh